Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Oke, informasi pertama di sini datang dari akun Instagram Erika Sudarsono yang mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa kesayangan Ayu Ting Ting. Terima kasih kiriman, ya. Soya Milo Ayu Ting Ting Mom Aiting di sini ada ibunda Erika Sudarsono, ya, yang mengucapkan terima kasih atas kiriman yang diberikan oleh Ayu Ting Ting dan Mom Aiting untuk Ibu Erika. Terima kasih kembali untuk Ayu Ting Ting dan Mom Ayu Ting atas Semoga berkah dan bermanfaat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan untuk sahabat semua dimanapun berada, selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menunggu berbuka puasa. Dan berita selanjutnya di sini ya, datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Berita selanjutnya di sini datang dari instastorynya Neng Ayu Ting Ting yang membagikan kebersamaannya yang lagi tapping persiapan pas buka nih ya Hari ini jam 16.30 waktu Indonesia Barat Jadi bagi sahabat semua selamat menyaksikan live jam 16.30 Ayo semuanya buruan nonton dari akun Instagram, Ayu Ting Ting, guys, minggu ngabubur burit bareng. Kita cuma di pas buka trans 7 ya, bantal lagi jam 16.30 waktu Indonesia Barat asik. Hahaha, -ha -ha. tapi di sini terlihat ya, Desi Geno tidak hadir di sini manakah beliau? Jawabannya, simak terus ya di sini. Nanti Mimin akan memberikan klarifikasi dan kenapa alasannya Delsi nggak masuk di pas buka beberapa hari ini. Lansir dari akun Instagram setarwati, pasbuka buka 7 New tempat hiburan terfavorit saat ngabuburit bersama orang-orang multi talent. Ada Ayu Ting, Ting Weni Cagur dan Andre Taulani. Kemudian juga di sini informasi terbaru nih ya dari Heavy Gallery dan juga dari akun Instagram Ayu Ting Dan dari akun Instagram Heavy Gallery 25 Repost room Dahulu paket Halves Dahulu buat kalian yang lagi cari paket hampers lucu dan murah, yuk cek paket hampers Dahalu Kp. Paket hampers mulai dari 200 sampai 300k sudah bisa diorder hingga 12 Mei 2021 via grab atau langsung di Dahalu Kp. Silakan konfirmasi dulu ke nomor WA berikut. Cocok banget buat kiriman hampers ke teman keluarga atau pasangan kamu nih. Apalagi masa pandemi seperti ini. Jadi buat sahabat semua yang ingin punya paket tani paket banget ya paket hampers dahalu kape menyiapkan semuanya yang kalian butuhkan silahkan diorder ya di dahalu kape bisa juga melalui krim Oke sahabat selamat mencoba paketnya terdiri dari Abi dan seburuan di order persediaan terbatas dan di sini ada berita selanjutnya nih ya Kabar dari DLC Genoveva, lawan main dari Ayu Tingting, Andre Taulani, dan Wendy Cagur yang akhir-akhir ini tidak nampak di acara pas buka. Cerita punya cerita, ternyata Desi sedang terkena COVID-19. Kita doakan ya, semoga Desi cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula. Bahkan semoga DLC selalu kuat menghadapi cobaan yang telah diberikan oleh Allah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Dilansir dari akun Instagram DLC Genoveva di sini dia menuliskan DLC Genoveva, aku positif COVID-19 Mau cerita sedikit sekitar tanggal 24 April 2021 Aku merasa tenggorokanku mulai sakit Tapi aku juga kurang tahu ini efek dari vaksin atau bukan tanggal 26 April dan 27 April aku mulai flu berat kepala kutuh berat sekali rasanya nah di tanggal 26 April kemarin aku sweet antigen karena keperluan shooting di lokasi dan hasilnya ternyata positif karena positif, aku langsung pulang dari studio dan melakukan antigen kedua kalinya di RS dan masih positif Tadinya mau PCR langsung di RS, tapi aku sampai RS sekitar jam tujuan. jadi katanya layanan PCR sudah tidak tersedia Setelah dari RS, aku cari klinik melalui salah satu aplikasi yang masih bisa melayani PCR dan singkat cerita hasilnya negatif hasil didebat di keesokan harinya yaitu tanggal 27 April keesokan harinya aku konsul dengan dokter melalui aplikasi dan dapat obat untuk flu dan batuk serta antibiotik flu aku membaik sampai tanggal 30 April kemarin makanya aku memutuskan untuk VCR dengan harapan bisa kembali syuting dan beraktivitas kembali namun hasil VCR malah positif sekarang aku masih isolasi mandiri. Doakan aku cepat sembuh, ya! Kangen banget, semangat semuanya, Love you Untuk semua sahabat, contoh dari postingan Desi tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat. Mendoakan agar Desi segera sembuh kembali dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Hadis sini dari pas buka Trans7, cepat sembuh Desi, biar bisa nganter paket lagi. Kemudian dari Selena Rovers 12. Semangat desi semoga lekas sembuh. Semangat sayang semoga cepat sembuh ya. Yeah, love you desi Setarwati semangat semoga cepat sembuh. Kemudian juga di sini ada dari moekitito Tito. Del semoga-moga cepat membaik kalau badan udah enakan tapi di swab masih tetap positif berarti memang kudu isolasi mandiri agak lama. Kemudian dari Ardi Tewanda ada juga dari Memes Prameswari ya. Kemudian dari Mate Hemmy mengomentari status instagram dari Delsi cepol sembuh des. Memes promise wari get well show on oh, Desi, GWS ya pasti bisa yuk. Uti Bonita cepat sembuh nona berlian 14 GWS Desi love you. Dari Seth Norman Ismail, semoga cepat pulih lagi Desi, Desi geno FIFA. semangat. Dari I cepat sembuh Desi R X V V. GWS. DLC, GBU, kemudian juga dari johannes24 GWS ya Desi mau gak cepat kelar pandeminya, amin ya roba amin dari Sintan Nanomi 11 cepat sembuh Delsi atisi semoga cepat sembuh Desi Arvendo Mahardika cepat sembuh Cidesku istirahat yang cukup ya love you love you love you untuk Desi Genoveva Mimin juga mendoakan semoga Desi cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula. Pokoknya, jaga terus kesehatan, dan jangan lupa minum vitamin serta pikiran yang tenang. Semoga pandemi cepat berlalu dan semoga Desi bisa sembuh ya sembuh total, amin ya robbal alamin. Karena pas buka juga merindukan kehadiran Desi di sana. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, setel subscribe nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas sahabat semua di rumah. Semoga kita semua jauh dari pandemi covid, amin ya robbal alamin.